Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yul Eko Rubianto dari channel Mitra Usaha Indonesia bapak ibu pengusaha sekalian jika perusahaan bapak ibu itu tergolong non UMKM atau modal dasarnya di atas 5 miliar atau bidang usahanya operasionalnya itu kalau karena saking banyaknya kalau di total itu lebih dari 5 miliar maka dalam pengisian OSS bapak ibu membutuhkan peta poligon Bagaimanakah cara sederhana untuk membuatnya? Silahkan ikuti video ini sampai habis. Dan untuk Anda yang tertarik seputar legalitas dan perasaan, jangan lupa juga untuk ikuti terus channel ini dengan cara mensubscribe dan menyalahkan tombol lonceng. bapak ibu pengusaha sekalian untuk membuat peta poligon yang sesuai dengan kebutuhan kita di OSS itu ada dua tahap yang pertama adalah kita membuat peta poligonnya biasanya formatnya itu KML kemudian karena yang diminta di OSS itu formatnya SHP maka setelah itu kita akan format dari KML ke SHP kita akan konversi seperti itu ya dan untuk mengerjakan itu kita membutuhkan dua alat Nah untuk memudahkannya maka uh, dua alat itu sudah saya sertakan ya sudah kami sertakan di link kami jadi untuk memudahkan Bapak Ibu menemukannya jadi tidak perlu googling-gugling lagi silahkan saja kunjungi mitrausahaindonesia.com garis miring poligon ya jadi nanti Bapak Ibu akan melihat dua tools seperti ini dua tool seperti ini ya yang pertama adalah uh, tools untuk membuat peta poligon yang kedua adalah untuk mengkonversi peta poligon tersebut dari KML ke SAP karena nanti yang diminta di OSS adalah formatnya SAP. Oke, okay? nah langsung saja bagaimana cara membuatnya. silahkan kita uh, masuk tool yang pertama dulu. Silakan diklik saja tulisan klik di sini. Oke, okay, kita akan dibawa ke uh, fasilitas untuk membuat peta poligon yang disediakan oleh Google. Kalau bapak ibu uh, belum login sebaiknya login dulu ke akun Google bapak ibu sekalian. Oke, lalu nanti di sini ada tulisan create new map ya atau tambah peta baru jika bahasa Indonesia. Silakan diklik. Baik, di sini nanti akan ada petanya ya, akan muncul peta Google, lalu di sini ada unlimited map, silakan diklik saja. Di sini bila diganti namanya misalnya jadi uh, peta poligon gitu ya. Oke, okay, silahkan di save. Ya, kalau sudah di sini juga ada, uh, silahkan ini diklik juga untuk yang uh, layarnya ya. Uh, layarnya silahkan diklik. Di sini bisa dikasih nama perusahaan kita. Misalnya saya. Ya. Oke. Okay. Nah, lalu yang kedua di sini adalah base map ya. Ada base map. Silahkan dipilih base mapnya. Kita pilih yang ini, yang peta satelit. Silahkan pilih, klik peta satelit oke okay, dia akan berubah formatnya menjadi peta satelit. Berikutnya kita akan mencari peta kantor dari Bapak Ibu sekalian di Google di, peta, di Google Map ini. Caranya ada beberapa cara. Jadi kalau semapahnya kantor Bapak Ibu itu sudah ada di Google Map maka Bapak Ibu cukup ketikkan kata kunci di sini saja. Kalau seumpamanya belum ada, minimal daerahnya, gitu ya. Misalnya saja di sini saya ketik komplek cincin permata indah. Ya. nah di sini ada nama kompleknya ada kita bisa klik saja nama kompleknya lalu nanti Google akan membawa ke komplek di sini kita bisa cari nah setelah itu kita tinggal cari di mana letak kantor kita seperti itu atau kalau semacam nanti uh, uh, di Google malah tidak ada bapak ibu juga bisa pakai uh, ini diperbesar ya diperbesar diperbesar sampai ketemu di mana kantor dari bapak ibu sekalian uh, lokasi tepat dari kantor bapak ibu sekalian dan memang untuk memilih ini sebaiknya sih dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri, karena Bapak Ibu pasti yang lebih tahu ya, dimana posisi letak dari kantor Bapak Ibu sekalian ya ini caranya, bisa langsung bisa masukkan, apa namanya, kata kunci dari daerahnya, atau kalau semuanya uh, sudah ada di Google Map, Bapak Ibu tinggal ketik saja namanya, misalnya kantor kami ada di Geraha DLA ya, ketik Geraha DLA nah disini ada, sudah ada di Google Map silahkan diklik saja nah, dia akan muncul langsung, letaknya langsung pas di sini gera Oke okay. ini contohnya ya Nah kalau sudah muncul seperti ini nah ini ada graial baru kita bisa perbesar kalau misalnya kurang besar oke okay. selanjutnya kita tinggal memberi garis mana yang menjadi areal dari kantor Bapak Ibu sekalian ya di sini silahkan klik menu dari draw uh, lainnya draw lain silahkan diklik klik lalu pilih outline or shape yang paling atas ya yang tandanya tanda, class, tanda checklist. tanda ceklis Nah silakan nanti di sini tinggal nih karena agar HDL ini yang ini menjadi kantor ya kita bisa taruh di sini titiknya jadi diklik saja titik pertama lalu ditarik nah titik kedua nah jadi jangan sampai batas-batas ini uh, kelewat ke batas orang lain ya Oke kita buat saja garisnya lalu ke sini Ya, ini pintu gerbangnya. Nah, bapak ibu, silahkan buat uh, yang sesuai ya. Kalau semua gagal, silahkan atau salah, bisa diulangi dari awal ya, sampai ke titik terakhir. Nah, kalau sudah titik terakhir, dia akan muncul namanya. Di sini kita bisa kasih nama lagi dengan Save nama perusahaan kita ya. Kita si nama, silahkan di save. Oke, kalau sudah di sini kita bisa kasih warna untuk, untuk menandakan areal kita. Di sini ada warnanya silahkan cek pilih warna merah. Nah, sudah ada warnanya. Oke, nah di sini sudah ada sekarang peta poligon dari CV uh, Mitra Usaha Indonesia atau kan, dalam hari ini kantor Wabag ibu kalian. Silahkan dipilih. Kemudian uh, lalu klik uh, tanda 3 di paling atas ini. Oh ya, yeah. uh, sebaiknya ini dilakukan di komputer ya, karena kalau menggunakan HP sepertinya akan uh, fitur-fiturnya tidak akan keluar uh, secara sempurna ya silahkan diklik Nah di sini silahkan kita download dalam bentuk KML ya jadi pertama Legon itu bentuknya KML jadi klik pilih ekspor to KML ya diklik saja Nah di sini lalu dipilih yang mana ya di sini ada pilihannya diklik nah ini ada nama CV yang tadi kita buat lalu di sini pilih KML ya kemudian download Nanti dia akan mendownload peta poligon. Jadi peta poligon membuatnya sebenarnya cukup sederhana seperti itu saja. Ini sudah jadi peta poligonnya. Ya, kita download. Tapi yang diminta di OSS adalah peta poligon dalam format SAP. Dan dibentuk dalam bentuk zip. Ya, maka kita akan rubah sekarang. Kita balik lagi ke mitra usaha Indonesia garis miring poligon. Lalu di sini ada tahap kedua ya. Konversi peta KML ke SAP. Silahkan diklik klik saja. Next setelah itu uh, Bapak Ibu akan melihat web yang menyediakan file system convert dari KML to, uh, ke SHP Nah untuk uh, mengkonvertnya Bapak Ibu tinggal masukkan saja atau drag and drop atau upload filenya ke sini Jadi bisa diklik sini untuk upload atau kalau downloadnya masih ada seperti ini Bapak Ibu tinggal tarik saja ke sini Ya tarik Nah nanti dia akan proses Nah ini filenya sudah ada di sini Bapak Ibu tarik ke bawah Oke nah di sini tinggal convert saja Di sini ada pilihannya kita pilih yang ini ya yang save file ya, atau SAP ya? Oke, ini kita pilih, kita tinggal convert saja. Nah, convert sudah selesai, kita tinggal download. Oke, silahkan kita bisa taruh di tempat yang kita inginkan. Kita download, save. Nah, ya, seperti itu saja. Kita sekarang sudah punya file uh, peta poligon dalam bentuk uh, SHP yang sudah di-zip sesuai dengan permintaan dari OSS berbasis RBA. Nah, kita, kita bisa lihat isinya apa. Isinya itu nanti ada beberapa file. Nah, ini ada file filenya Ini isinya. Dan seluruh file-file ini dalam bentuk zip ini semuanya tinggal di-upload saja ke akun dari OSS Bapak-Ibu sekalian sebagai bagian dari persyaratan yang diminta oleh OSS RBA. Nah, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Uh, sukses terus buat Anda semua. Jangan lupa jika video ini bermanfaat silakan bagikan ke yang membutuhkan. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.